10 of Pentacle ataupun 10 poin untuk zodiak yang pertama yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di awal tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio di sini digambarkan di bulan-bulan sebelumnya ataupun di sebelumnya seorang Scorpio sangat kewalahan dan sangat bersakit-sakit di dalam kategori keuangan dan karir di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Scorpio tidak akan mau menyerah dan pantang menyerah untuk mendapatkan sebuah keberhasilan dan sebuah kesuksesan di awal tahun 2021 Di disini Scorpio terus melakukan setiap usaha dan setiap pengorbanan yang tujuannya untuk mendapatkan kesuksesan dan peningkatan keuangan di awal tahun 2021 dan di awal tahun 2021 semua usahanya akan terjawab dan disinilah dikategorikan seorang Scorpio bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di awal tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of One secara umum King of One itu diaplikasikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri dan di sini menggambarkan seorang Scorpio sakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa yang dimana di sini seorang Scorpio kewalahan di bulan sebelumnya dalam kategori keuangan sehingga di sini seorang Scorpio melakukan usaha dan di sini seseorang sahabat kerabat ataupun seseorang orang tua akan memberikan masukan serta motivasi yang bersifat jalan keluar kepada seorang Scorpio untuk mendapatkan peringkatan keuangan dan rezeki yang sangat bagus di awal tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah the full. Secara umum the itu diartikan awal mula permulaan ingin menantai ingin meniti kembali ingin mencoba hal, hal yang baru dan mencoba pekerjaan yang baru serta sesuatu yang baru di dalam kehidupan dan jika kartu the full kita gabungkan dengan Zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan kategori seseorang yang bersapih sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dimana di sini seorang Scorpio mencoba hal yang baru dalam kategori pekerjaan yang dimana tujuannya untuk mendapatkan keuangan yang sangat bagus dan rezeki yang berlimpah di awal tahun 2021 dengan dorongan dan dukungan dari seorang orang tua sahabat ataupun kerabat seorang Scorpio sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah Ace of Pentacle ataupun satu poin. untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang berlimpah serta rezeki yang sangat bagus di awal tahun 2021 di sini digambarkan di bulan-bulan sebelumnya seorang Aquarius sangat kewalahan dan kesusahan serta jatuh bangun di dalam meniti karir untuk mendapatkan keuangan yang sangat bagus di awal tahun 2021 dan di awal tahun 2021 ini seorang Aquarius mendapatkan kesuksesan peningkatan keuangan dan disinilah dikategorikan seorang Aquarius bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di awal tahun 2021 dengan mencoba pekerjaan yang baru dan halal yang baru di dalam kehidupannya dan untuk support energinya adalah kenaik opsort secara umum kenaik offshore itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Aquarius jatuh bangun di dalam meniti karet untuk mendapatkan keuangan yang sangat bagus di bulan sebelumnya dan di awal tahun 2021 seorang Aquarius mendapatkan konsistensi dan peningkatan keuangan serta rezeki yang sangat berlimpah yang dimana mana di sini selalu didukung dimotivasi serta didorong oleh seorang sahabat rekan dan seseorang yang sangat berarti di dalam kehidupan Aquarius sendiri nah, jika kartu kakudepul kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan kesuksesan di awal tahun 2021 dengan bersifat bersakit-sakit dahulu yang ya. dimana di sini seseorang sahabat kerabat selalu mendukung serta mensupport seorang Aquarius yang dimana sini seorang aku harus selalu mencoba hal-hal yang baru mencoba usaha yang baru untuk mendapatkan kesuksesan di awal tahun 2021 dan di awal tahun 2021 kesuksesan serta rezeki yang berlimpah berpihak kepada diri seorang akuarius sendiri sehingga di sini dikategorikan seorang akuarius merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di awal tahun 2021 dan untuk kartu Zodiac yang ketiga adalah Two of buang ataupun dua tongkat untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces di mana di sini seorang Pisces mendapatkan kategori bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di awal tahun 2021 di sini digambarkan seorang Pisces di bulan-bulan sebelumnya ataupun di sebelumnya mendapatkan karya yang sangat jatuh karya yang down dan kesusahan di dalam bekerja serta mendapatkan kesehatan yang menurun dan di sini juga digambarkan efek yang ditimbulkan oleh karir yang daun kesehatan yang menurun akan berdampak negatif kepada keuangannya. Dan di awal tahun 2021 ini seorang bises mendapatkan tawaran pekerjaan ataupun pilihan pekerjaan yang dimana mana di sini bersifat meningkatkan keuangan serta bersifat meningkatkan kehidupan yang sangat bagus di awal tahun 2021. Dan di awal tahun 2021 juga seorang bises mendapatkan kesehatan yang sangat bagus sehingga bisa fokus bekerja dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa yang dimana di sini didapatkan dari pekerjaan yang diberikan kepada seorang bises sendiri dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini digambarkan seorang bisnis merupakan sosok-seseorang -sosok yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di awal tahun 2021 yang dimana di sini kategori bersakit-sakit dahulu adalah di dalam karir dan di dalam kesehatan. Namun di sini seorang pasangan akan selalu mendukung dan, dan mensupport seorang thesis agar bangkit dan semangat untuk mendapatkan rezeki serta karir yang bagus di awal tahun 2021. Dan di mereka bisa mewujudkannya sehingga di awal tahun 2021 seorang thesis mendapatkan kategori bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dan jika kartu default kita lakukan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah yang dimana di sini didukung oleh seorang pasangan untuk memulai hal-hal yang baru untuk mencoba hal-hal yang baru dalam kategori pekerjaan yang tujuannya untuk mendapatkan keuangan yang sangat bagus serta mendapatkan rezeki yang sangat bagus dan di awal tahun 2021 ini seorang Pisces memulainya dengan sangat bagus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 Di sini digambarkan seorang cancer di bulan sebelumnya merupakan sese seseorang yang kewalahan di dalam kategori keuangan. Namun di sini seorang cancer tidak mau menyerah, dia selalu berusaha dan berdoa. Yang dimana di sini didukung dengan seorang cancer suka berbagi kepada orang lain sehingga pintu rezekinya akan terbuka di awal tahun 2021 Yang dimana di sini seorang cancer akan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Dan untuk kartu suku energinya adalah kenaik or oh, kalau Secara umumnya, naik open akal itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, dan di sini menggambarkan seorang Cancer merupakan seseorang, -seseorang yang pesakit-pesakit di dalam kategori keuangan terdahulu, kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa, yang dimana di sini seorang Cancer tidak mau menyerah dan selalu berusaha, dan berjuang untuk mendapatkan peningkatan kehidupan, dan di sini juga didukung dengan seorang Cancer suka berbagi kepada orang lain yang dimana mana di sini itu rezekinya akan terbuka. Dan di sini seorang sahabat kerabat ataupun pasangan sorga cancer akan selalu mendukung serta mendoakan cancer untuk mendapatkan rezeki yang sangat bagus. Dan jika kartu dufol kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sorga cancer memulai semuanya, memulai sesuatu hal yang baru, mencoba hal-hal yang baru, dan mencoba peruntungannya di awal tahun 2021 dengan penuh perjuangan dan kegigihan yang dimana di sini akan terwujud. Seorang Cancer akan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dengan didukung seorang sahabat, kerabat, dan pasangan Cancer sendiri. Dan di sini bisa kita kesimpulkan bahwasanya empat zodiak yang peserta sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Scorpio, yang kedua Aquarius, yang ketiga Pisces, dan yang keempat adalah zodiak Cancer.